lah Subuhmajib Siapa yang salat subuh berjamaah maka pakaian nama salailakula dapat pahala seperti salat sepanjang malam berarti kita sudah salat sepanjang malam tapi tetap besok malam tahajud jangan karena sudah salat subuh berjamaah lalu tidak lagi tahajud apalagi yang memang tak pernah tahajud Besok kalau ada orang membangunkan dia Bangun surat tahajud Man sallat fi salla fi subuh Fijama'at Faka'an nama sallam laylatullah Man sallat subuh Fijama'at Siapa yang salat subuh berjamaah Kana bi zimmatillah Dalam hadis yang lain Siapa yang salat subuh berjamaah Maka sampai petang sampai malam nanti Dia akan mendapatkan Zimmatillah Tanggungan mana Ma tanggungan dipelihara dijaga Allah Allahnya dan batin kalaupun dia mati hari itu matinya dalam istiqamah dan husnul khotimah Tapi dalam hadis ini Cuma tiga Ustaz idza haddatsa kadza bicara dusta wa idza wa'ada akhlafa kalau berjanji ingkar wa idza sumina khana kalau diberi amanah bekianah dalam hadis lain kalau sudah terlihat orang salat subuh berjamaah InsyaAllah diselamatkan dari nifak kemunafikan dalam hatinya Munafik diambil dari tiga murung Nafak Nafak Tanal Terowongan Dua pintu Ada pintu masuk Ada pintu keluar Punya dua wajah Berbeda zahir Berbeda batin Tapi salah satu tanda adalah pada salat subuh Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat munafik Sifat karena perempuan-perempuan kalau mau dapat suami yang selamat dari munafik inilah dia pasukan sholat subuh ini.